Hai apa kabar semua salam sejahtera semoga masih lagi tenang dalam apa jua yang anda lakukan untuk video kali ini saya akan menjawab satu persoalan yang diberikan kepada saya oleh seorang rakan guru beliau bertanyakan tentang apakah maksud ataupun apakah itu kaedah pemikiran rekayasa ha? atau dalam bahasa Inggrisnya dipanggil design thinking. Baiklah sebelum saya pergi lebih lanjut mungkin ini adalah pertama kali anda mendengar perkataan rekayasa kalau kita merujuk kepada kamus dewan ini adalah definisi yang diberikan Uh, secara pendeknya rekayasa merujuk kepada unsur-unsur uh, ilmu yang kita gunakan untuk melaksanakan sesuatu kerja ataupun melaksanakan sesuatu uh, tugasan ataupun mekanisme dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Untuk design thinking ataupun pemikiran rekayasa uh, kaedah ini digunakan untuk menyelesaikan bukan saja masalah tetapi juga untuk menghasilkan rekaan ataupun inovasi yang berkaitan dengan uh, apa jua yang kita nak selesaikan. Baiklah, apa yang terkandung dalam pemikiran rekayasa ini ia adalah satu kaedah yang melibatkan uh, lima proses penting saya gunakan bahasa Inggeris terlebih dahulu uh, proses pertama dipanggil empathize kemudian define kemudian ideate prototype dan last sekali ataupun yang paling akhir sekali testing ataupun test so kalau kita lihat proses-proses uh, ini ia dimulakan dengan Uh, empati ataupun human centered design human centered design maksudnya kita melakukan uh, sesuatu reka bentuk itu berasaskan kemahuan dan kehendak uh, manusia ataupun sasaran kumpulan sasaran kita. Untuk empati ni kita haruslah menjalankan sesuatu kajian terlebih dahulu apa sebenarnya yang dihadapi oleh orang yang terlibat dalam masalah yang kita nak selesaikan tersebut. Contohnya kalau kita nak selesaikan masalah kesesakan lalu lintas umpamanya, kita harus lakukan sedikit kajian empati. Kita tanyalah dengan yang memandu, kita tanyalah dengan yang merancang uh, jalan raya umpamanya. So, apabila kita sudah kumpulkan semua maklumat ini, kita duduk dalam kumpulan, kita akan define. Define adalah uh, mentafsirkan masalah yang kita nak selesaikan secara khusus supaya kita taklah nak selesaikan semua perkara. Dan berdasarkan kepada apa yang telah kita pilih tersebut, sasaran kita tetapkan di define itu kita akan pergi ke proses ideation ataupun proses percambahan idea. Di sinilah kita akan dapatkan idea-idea yang berguna untuk menyelesaikan uh, masalah tadi. Dan apabila idea yang ada yang banyak tu dalam kumpulan, kita kena pilih beberapa. Biasanya kita akan pilih satu sampai tiga mungkin. Uh, kalau nak pilih satu pun boleh. Dan kemudian kita akan lakukan prototype. Prototype ni tak semestinya ber bererti dalam bentuk produk. Ya, prototype boleh berada dalam bentuk uh, a Maksudnya kita boleh uh, hasilkan sesuatu uh, flow ataupun carta alir umpamanya ataupun apa sahaja yang boleh boleh memudahkan kita untuk memahami idea yang idea yang telah kita hasilkan tu. So selesai saja a uh, prototype kita akan pergi ke penilaian ataupun ujian dan hasil daripada maklum uh, semua yang terlibat kita akan mantapkan lagi prototaip kita. Kaedah pemikiran rekayasa ini tidaklah terhad kepada uh, penghasilan inovasi sahaja. Kita boleh gunakan dalam pelbagai perkara khususnya kalau dalam kalangan guru, uh, pemikiran uh, ataupun kaedah pemikiran ini boleh digunakan dalam mereka bentuk aktiviti dalam kelas umpamanya di mana kita boleh menggalakkan pelajar untuk berfikir lebih kritikal dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Baiklah, itu sahaja tentang pemikiran rekayasa. Ikuti video-video saya yang lain kalau nak lebih mendalami apa itu pemikiran rekayasa. Terima kasih.